Hai hai hai Tak bisa dipungkiri bahwa di mana saja kita bisa terkena musibah atau kecelakaan termasuk di tempat kerja Apalagi untuk orang-orang yang bekerja di lapangan di mana risiko terjadinya musibah atau kecelakaan di tempat kerja cenderung lebih tinggi Penyebab kecelakaan kerja pun beragam mulai dari human error hingga faktor lain di luar kesalahan manusia Seperti sebuah insiden mengerikan yang terjadi di taman safari di Chile di mana salah seorang pegawai perempuan dilaporkan telah meninggal dunia usai diterkam harimau insiden itu terjadi di sebuah taman safari di kota Rancagua sekitar 90 km di sebelah selatan Santiago korban diterkam ketika tengah bekerja di dekat kandang harimau menurut kepala kepolisian Rancagua kejadian itu berlangsung sangat cepat dalam kejadian yang berlangsung pada 6 Agustus korban sedang membersihkan dan merawat kandang harimau. Ia pun memilih untuk merahasiakan identitas korban dalam pernyataannya. Dia mengatakan penjaga kandang itu mengalami luka parah akibat gigitan harimau pada bagian leher. Perwakilan Kejaksaan Negeri Rancagua berkata, kasus itu sedang diusut. Mereka pastikan ada atau tidaknya kelalaian pihak ketiga hingga terjadi peristiwa yang memilukan itu. Sejumlah kabar mengatakan pegawai perempuan itu tidaklah sendirian ketika bertugas. Dia bersihkan kandang ketiga, tetapi dua rekannya bisa kabur menghindari harimau. Untuk saat ini, Taman Safari Rancagua belum memberikan pernyataan apapun akan kejadian ini dan mereka juga tidak mengumumkan kondisi harimau itu. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain insiden mengerikan yang terjadi di Taman Safari Chile tersebut, ada juga sebuah video yang memperlihatkan aksi seekor harimau Sumatera terekam dalam kamera pemantau saat minum di sebuah kubangan. Momen tersebut terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Video tersebut diunggah oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser melalui akun Instagramnya. Dalam video terlihat seekor harimau Sumatera tengah minum di sebuah kubangan air berwarna coklat di tengah-tengah hutan. Cara bagaimana harimau tersebut minum pun menyedot perhatian netizen sebab cara minumnya dinilai sangat mirip dengan kucing. Sebenarnya hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan karena harimau juga merupakan mamalia karnivora dari keluarga Felidae yaitu kucing. Harimau sendiri merupakan jenis kucing terbesar dari spesiesnya. Namun harimau Sumatera adalah harimau yang memiliki ukuran terkecil di antara subspesies harimau lainnya. Diketahui, harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di hutan-hutan Pulau Sumatera, mulai dari hutan dataran rendah hingga hutan pegunungan. Saat ini diperkirakan hanya ada 400 ekor harimau Sumatera yang masih tinggal di kawasan Cagar Alam dan Taman Nasional Sisanya tersebar di daerah-daerah yang kini sudah menjadi lahan pertanian Dan kurang lebih 250 ekor lainnya dipelihara di kebun binatang di seluruh dunia Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya